Pai, Pai, gua gue, Pai Pai, Pai, Pai Pai atas, nek atas, naik atas, Pai Cini, Pai Pai caranya, Kayu, kayu, kayu, sini sinimol, kayu, sinimol, kayu sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, di sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, sinimol, ini sinimol, sinimol, sinimol, Jembatan ini harus. Ternyata, di... Oh yo, oh, oh, oh. I'm here. Kill it, man, kill it. Kamu gak boleh cari bosan bosan. Wah! Kamu gak. Aduh, waduh, ada lagi. Awas. Ini bisa bisa ke bawah <tuk> arus. Kanan pak, langsung kanan pak. Biar anggota sembilan. Eh, gue dahil, gue heal gua dahil, gue dahil. Ayo kita pergi. Turun mas, turun. Cara ini. What fuck oh oh. oh. Eh, cuman lo lo, lo lo mending knok. Gua udah nyampe nih. gue nyampe, Cok. Gua tutup pintunya. Pol pol pol. Bukan gimana-gimana gimana, gimana Pak ya. Pol, lo, gue <tutuk> lu nyenat lu pul. Gua temenin lo tadi pul. Oh, buset. Eh, buset. Lo lihat? Eh, lo mau lihat enggak? Eh, lo, lo mau lihat enggak? Aduh, depan pintu gua aduh anjing masih kena. Dia mental. Dia mangsi tadi. Ini gua gerut-gerut pintu. Sumpah, ini gua tutup pintu. Cok layar gue getar-getar mulu ini, woi. Ini kemana ya? Ini kemana ya kak? <laughs> pai, ini gimana pai? <laughs> ya udah, <laughs> naik. Lihat nih ya ada ada orang hitam di belakang <laughs> <yang> bisa lancar. <laughs> ini masih ini tuh, dia masih jauh di bawah itu. Uh, tembus. Uhuh, uhuh. <laughs> tiga biji ini. ya perjuangan saya sia-sia guys nggak ada ini sih, ada yang buat menyedulkan mas, <tuk2> ter belakang mas, mas mas, ter belakang mas Oh, ter belakang mas mas ter belakang <tuk2> ya. <Tidak ada. tuk2> ya, diam aja mas 1 menit ya disitu situ. menit ya eh, tolong tolong Ya dulu, jangan deket cek cek bol sih Wah. Wah. Itu apa sih lihat itu. Kelot teman help over kalau hehehe tahu, lu tahu kan lagi nge mereka si Bibi jatuh. Hey <seks> si obok tolongin jatoh juga <seks> mati-mati lagi ini nggak bisa lolos terus <seks> sebelum mau berdua mati lantas iya mba lo berdua di bisa puluh, puluh waduh Tenggit. gak bisa sih <laughs> enggak hey i need some help over here <tuk> ayo mau kita lukam hati baru <tuk> <kau> kutu ini kemati sumpah ini kok <kau tuk> mau tahu depan pintu, <tuk> depan pintu, tapi ada satu tangan hahaha hahaha hahahaha dua-duanya, satu tangan i hey y'all, i need some help Hey yo. Oh, Jangan yo. kesini, hey ke sini. Ada arus yang kedorong kita. <laughs> <and> help Kita <laughs> lagi kita enggak ada ini. Oh. Last man Standing nih bos, kerja ini skillisus kerja. <laughs> eh, eh gentot. <laughs> Mohon maaf bukan <laughs> litgasi ya. Gue bukan skill isu. Ini, ini pool ini gak ada tingkat friendshipnya. Kok hey. so, gimana? Tuh gue bantuin lo ikutan kenop, why? ah makai bisa nih masih nih kalau makai sama sekong. Ya. Kalau liat tuh kita versetnya sampe habis yang gue pakai sendirian <gulau> kempat ga aku pake medkit gua anjir gura nah ini masalah susah nih ini harus <tuk> ya, ini harus ini satu jalan soalnya ini satu jalan sumpah lo ga naik dulu ga langsung naik nah kan tempatnya ga ada lagi jalannya ga ada lagi turun ke, ke bawah, turun ke bawah, turun ke, ke bawah balik ke kamar, balik ke kamar, balik ke kamar bapak lo di kamar gue di pojok. eh <tuk> hahaha kok ini gimana gitu udah oh, kita emang jenisnya cok pintunya hancur loh. Lihat biu pintunya hancur hahaha hehehehehe minimal minimal lu ini gimana cok? <sukar> On, <andour nanti>. <tankan> ah, mati lu semua zusammen, lu dingin anjing. Kelihatan oh, oh, oh tuh di atas. <t suntem> <tankan> <tankan> <tankan> <tankan> <tankan> uh, ini gimana, Cok? Gimana dipantekin di atas Cok? Ya, habis, habis ini gak bakal habis-habis. bisa bisa bisa itu. Naik, naik, naik. Wah, wow, kayaknya. Oh, gitu. Ya, Reloading. Ya, ya, What's up with Ini. Uh. Oh, oh, uh, hey shoot hmm, the tank sudah gitu aneh <laughs> wow, ada ini, hey, oh. atas atas atas atas ada darah lari Bukan ada darah harusnya lari, Boleh, ada darah. Harusnya lari. atas no. yang <laughs> <laughs> Mm -hmm. My bad, my bad, my bad. Thank you, Colonel Mayo. Oh, hey, oh, me. Aw, jatuh, aw, jatuh, aw, jatuh. Aw, Wah ini banyak mobil. Oh, oh. Oh, oh. Kenapa ini? Oya ke tangga. Lari lari lari, lari guys. Tunggu, tiga, tunggu kehormatan ya sama kalian. lari Kok ini mati? Kok ini mati? <laughs> itu dari itu dari depan, coy. Hey, ini one out there. Ya, ini sih yang tadi hidup dan mati, Pak ya. <laughs> Jadi Mau oh, ngatur anjuran ini, baru aku pergi. gede banget kabur, pai dua, pai dua, pai dua, pai dua, pai pai yeee langsung mati <laughs> <selesai>. ini <Ayo, di. laughs> <laughs> ini bisa ini, ini bisa ini ayo gua wifi dikit lagi ayo langsung lari langsung lari ayo coba siap go go go mantep mantep Kau tadi kayak... Gue, gue, gue, keluar, keluar, keluar, keluar Keluar guys, guys Ya, jatuh guys. gue Guys hey. yeah. Reload, Yo, ini sih, ini lebih ulang gak bisa lari Thank you oh yeah. Right, weapons. oh yeah, Masa ini juga full ya, ini tempatnya satu, satu orang doang ya <laughs> Enggak, kalau nombat gua lawan lu sih awas jatuh awas jatuh turun lagi turun turun satu lagi turun satu lagi turun satu lagi kenapa ah. eh, ya reloading nulis paie di sana bisa <laughs> ini paie ini paie oke okay. terus <laughs> terus tolong guna apa sih tuh paie paie gimana turunnya gua mati turun ini kagak kagak kagak bisa bisa ini gue revive oh, yaa iya. ga lu kipak lu check check wah kombok aduh ayo eh. turun bay turun bay awas bay turun bay kita kaburnya mas ini awas awas turun bay. bay lari lari tembakin bibir depan lu sabar lu tempat sempet pinta enjing eh, eh, um, ayo ayo mas disini mas ini ada orang naik ke atas naik ke atas naik ke atas wah uh, dia naik ke atas juga ga jadi Wui, neng neng Jangan makan, makan. Om bagi darah. Tadi yang meledak siapa? <laughs> uh, siapa yang nembak mobil itu? Udah ya, sunyi-sunyi aja kita steady, Bih, ngapain ini? Oh, apa yang ya? <laughs> ini ada ini nih, api-api nih nih ada medkit nih Mir. medkit uh... <laughs> Mana gel gel Eh, eh gerak okay, gerak <laughs> Kagaimana ini dia blamos tadi. tadi. lari lari lari lari Wah, ini gua di, di mobil namanya. Aduh. Udah di Hele. <laughs> oh yeah. fiber <laughs> fiber pincang bersama. Jangan hey. nembak gua, anjing, hey. Mic up. Let's go, let's go. I can get down here. Let's go. <laughs> mau aja. От 강ainya merasa cumaс Oke nyampe aku lagi tuh. Wah. review. Gue pancing dah, gue pancing di bawah dah. Waduh, dia udah naik, dia udah naik. Itu tuh turun-turun turun. Tabu turun, tabu, tabu lari. Lari. They keep jumping your shit and you keep going One more time and that's it. One more time jangan gumpat. Hah? Hah? Apa? Enggak apa One more, Dancing. One more time. Oh, 260. 10. <tuk> <tuk> <tuk> <Apu lah. tuk> <tuk> oh, satu lagi. Ah, oh, itu tidak bisa diselamatkan sih, Bim. Iya. <tuk> uh, well, Ke bawah sini coy, jalanin <tuk> <tuk> mau nyari medkit di atas. Eh, tolong, tolong, tolong. Wah di hai, hai, mana? Ini mana hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Aduh hai, hai, Mundur hai, mundur, mundur hai, mundur, hai, Guys, baru masuk live, lari, lari, lari masuk live, mas. masih masuk lari, baru masuk live, baru masuk masuk live, baru masuk live, baru masuk live, baru masuk live, baru masuk live, baru masuk Sepanik banget ada. Coba lihat, lari gue lama banget. Tolong, waduh. Ini nyawa terakhir gue. Reloading. Ayo maju-maju maju. Enggak ada enggak ada lagi, Pak. Lari, lari, lari. Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan. Jangan buro. Pada p사를 it my friends. I'm seriously screwed up. It, itu banget itu yeah, kita Masuk masuk Bil, bil, bil, bil, mantangin. <tak> <tak> my bad, my bad, my bad. Thank you, Come on, get your asses in here. Eh, gue nyorotasin <nyamat>. nih. <tak> Kudu, <tak> mati, gue ini mainin skill Isus, lo keburu teman juga itu. <tuk> ada, ada, ada kualitas, ada pengorbanan. <tuk> nah, itu namanya lo Ks, mos anjing mos nah, Gila banyak ya, debika kecil anjing. <tuk> uh. Ini di, ya Allah. Hijo, uh. Anda siap. Bibi ada... <laughs> pindang-pindang itu eh.